Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabat Ngaos Ngaji obrolan zaman sekarang Yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bersama saya Hasan Mawardi Kita kembali membincangkan beberapa tema Yang sering dibincangkan dalam kehidupan kita sehari-hari Dan dalam kesempatan ini Sesuai dengan permintaan salah seorang sahabat Salah seorang teman untuk berbicara tentang marah. Sahabat-sahabat, teman-teman Ngaos yang dirahmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, saya terbiasa dengan berpikir sebab dan akibat. Ya, Apa masalahnya? dan untuk mengetahui masalah itu saya pribadi membiasakan diri dan juga mengajak teman-teman ketika kita menghadapi masalah yang pertama kali harus kita lakukan adalah melakukan diagnosa ya seperti yang dilakukan oleh para dokter ya ketika ada pasien datang yang pertama kali dilakukan oleh dokter adalah mendiagnosa penyakit apa ini ya Penyakit apa ini dan setelah ketahuan apa jenis penyakitnya Baru mencari solusinya, obatnya apa, perlakuannya seperti apa ya. Nah, tentang marah <tuh> Kita diagnosa dulu, kita telusuri Apa yang menyebabkan seseorang itu marah Mungkin sahabat-sahabat, teman-teman bisa memberikan contoh atau mengingat-ingat kembali kapan terakhir anda marah, marah biasa, bi atau sangat marah, ya. Saat anda sangat marah, ya, apa penyebabnya? Kenapa anda marah? Ya. Saya akan memberikan contoh, ya, kasus yang yang biasanya menyebabkan seseorang itu marah. Anak kecil, ketika anak kecil diganggu, ya, di biasanya orang dewasa sering mempermainkan anak kecil dengan ungkapan, ya, misalnya mainannya saya ambil nih mainannya, ya, atau saya ambil nih mamahnya, ya, uh, apa reaksi anak itu? Dia sangat marah, ya. Mungkin dia menjerit, menangis dengan ekspresi marah, ya. Itu, nah, jadi kalau ngelihat dari kasus anak kecil ini, sahabat-sahabat sekalian, ya, penyebab anak kecil itu marah adalah karena miliknya diganggu oleh orang lain. ...mainannya, ibunya, atau apapun yang dianggap milik dia... ...direbut atau diambil oleh orang lain. Maka dia marah. Nah, dari kasus ini, kita bisa eh, tahu salah satu sebab dari marah itu adalah... ...ketika orang lain merampas atau mengambil milik kita. Apapun yang menjadi milik kita. Ini kasusnya walaupun contoh anak kecil orang dewasa pun juga demikian ya ketika eh, jabatan Anda di apa diambil oleh orang lain dengan proses yang tidak lazim ya ketika mobil Anda, rumah Anda atau apapun milik Anda diambil oleh orang lain nah saat itu Anda akan marah secara umum orang akan marah ketika miliknya diambil oleh orang lain Contoh berikutnya ya. Kapan seseorang itu marah? Ketika seseorang ingin sampai kepada suatu tempat ya, dengan jam yang sudah ditentukan, pergi ke sekolah untuk anak yang sekolah, pergi ke kampus, pergi ke kantor atau pergi ke suatu tempat ya, teman-teman berjanji ketemu seseorang di tempat itu. Sesuai dengan prediksi, Anda akan nyampe ke tempat tersebut satu jam atau 30 menit Atau sesuai dengan kebiasaan di tempat masing-masing Ketika Anda keluar, Anda berjalan Ya, ternyata jalanan sangat macet Jalanan sangat macet Alternatif juga Uh, lumayan sulit ya mencari jalan alternatif, sehingga yang seharusnya Anda nyampe satu jam itu, Anda perjalanan itu harus memakan waktu lebih dari satu jam, dua jam, atau bahkan hampir tiga jam. Nah, ketika Anda dikejar. Uh, ingin memenuhi janji bertemu dengan seseorang apalagi pertemuan itu sangat penting bagi Anda bagi teman-teman ya Anda marah kenapa bisa macet ya ya kalau Anda naik eh, apa kalau Anda mungkin eh, punya sopir mungkin Anda akan marah-marah kepada sopir itu kenapa tidak tidak berjalan lebih cepat ya atau kalau Anda naik taksi atau naik eh, kendaraan umum Ya, Anda akan meminta kepada sopir untuk memacu atau menjalankan mobilnya dengan lebih cepat. Biasanya panik marah ya ketika Anda kena macet di jalan. Ya. Nah Contoh ini, dari contoh ini, kira-kira apa yang penyebab berikutnya dari Kemarahan seseorang ya. Contoh ini mengajarkan kepada kita Bahwa penyebab marah adalah Sesuatu terjadi tidak sesuai yang kita rencanakan Apa yang kita rencanakan, apa yang kita inginkan Berbeda dengan kenyataan Saya maunya A, tapi ternyata B saya maunya tidak mancet jalanan, ternyata macet ya. Nah, jadi penyebab kedua dari seseorang itu marah adalah Keinginannya tidak terpenuhi ya. Ada target 10, tapi ternyata cuma 5, cuma setengahnya yang tercapai marah itu dan mungkin sahabat-sahabat punya contoh-contoh lain ya kasus-kasus lain kenapa seseorang itu bisa marah ya nah secara umum bisa teman-teman searching hasil-hasil penelitian apa dampak dari marah ini ya dampak dari marah ini sangat membahayakan sekali baik secara pikir fisik ya, tubuh kita maupun secara psikis. Ya. Atau bahkan mungkin dua-duanya karena antara fisik dengan psikis sangat berkaitan erat ya. Fisik bermasalah, e, psikis juga bisa terganggu, psikis terganggu, fisik juga bisa bermasalah ya. Dalam sebuah ungkapan al-aqlu salim, pejis misalim bahwa akal yang sehat itu ada pada Tubuh yang sehat ini artinya ada keterkaitan di antara keduanya. Nah, marah ini ya paling tidak ya, ketika Anda marah ya, muka Anda akan berubah menjadi memerah ya, jatuk, jantung Anda akan berdetak lebih kencang. Mungkin otot Anda akan menegang ya, an, suara Anda juga akan berubah menjadi tidak jelas, terbata-bata, sangat. Sangat cepat, mungkin berbicara ya. Mata Anda akan melotot, ya. Alhasil, Anda akan berada dalam kondisi kredit, ya. kondisi stres. Nah, dalam kondisi seperti ini, ketika seseorang berada dalam kondisi kredit, ya, seseorang tidak akan bisa berpikir dengan jernih, ya, karena kita punya insting. Ya, insting kita itu kalau ada bahaya kita akan fokus menyelesaikan bahaya itu. Ya, kalau kita di sebuah ruangan ternyata ruangan itu panas atau ruangan itu sangat dingin, ya maka agak sulit untuk konsentrasi belajar membaca sesuatu. Ya, pikiran kita ya akan terbagi untuk Berlari atau menyelesaikan masalah yang dihadapi Yaitu suasana sangat bising, sangat panas, atau sangat dingin Nah, dalam kondisi marah Seseorang biasanya tidak bisa berpikir dengan logik Tidak bisa berpikir secara jernih ya, Sehingga di kemudian hari Dia akan menyesali beberapa perkataan dan perbuatannya Mungkin setelah satu jam, setelah satu hari, setelah satu minggu ya. Kenapa? Kok bisa ya saya ngomong seperti itu? Kok bisa ya saya di tempat itu melakukan ini dan itu yang tidak pantas? Ya, Anda akan menyesal. Karena ketika Anda marah, Anda melakukan sesuatu atau berbicara tanpa Anda sadari sepenuhnya. ya, Sehingga lepas ke, apa kontrol dari kontrol diri nah, itu ya nah solusinya apa ya solusinya apa nah dari dua tadi ya dari dua tadi uh, solusi uh, penyebab yang pertama uh, penyebab yang pertama adalah marah itu karena milik kita diambil oleh orang lain ya contoh anak kecil tadi ya. Yang kedua adalah ketika sesu kondisi sesuatu tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan Ya, Nah sesi ini saya akan cukupkan dulu sampai di sini Dan untuk solusinya dari dua uh, penyebab tadi ya Saya akan sampaikan di sesi yang kedua Nah teman-teman mungkin pernah eh, mendengar solusi secara dari anjuran dari agama misalnya. Bahwa ketika Anda marah, ya usahakan berwudu. Ya. Karena marah itu unsurnya api, sangat panas dan api dikalahkan oleh air. Maka anjurannya ketika Anda marah, Anda tidak berkata apa-apa tidak berbuat apa-apa ya khawatir anda tanpa sadar melakukan semuanya itu ya, jadi dalam kondisi marah sebaiknya anda diam ya anda mengambil air wudhu ketika anda dalam posisi duduk eh posisi berdiri anda bisa duduk ya, ya sehingga eh, apa kemarahan anda itu meredah dan teman-teman bisa membayangkan ya E, bagaimana e, lucunya orang marah dalam kondisi duduk ya Biasanya orang dari duduk marah kemudian berdiri ya. Tapi ketika orang dalam posisi berdiri kemudian duduk Lalu marah-marah apalagi duduk lalu berbaring misalnya Agak sangat lucu Uh, saya kira ketika seseorang marah dalam kondisi berbaring atau dalam kondisi duduk. Nah, ini solusi uh, yang selama ini uh, dianjurkan oleh para guru-guru kita. Ya, nah untuk dua solusi tadi ya ketika penyebabnya sudah kita ketahui maka penyebabnya kita selesaikan secara otomatis akibatnya pun juga akan terselesaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya kita lanjutkan di sesi yang kedua solusi terhadap marah Alhamdulillahirobbil alamin wafikqua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh